sama aja aqin pengirana kondang islam itu dipiperni kayak keliru yo melaku, dipiperni kayak benar yo melakukan, dipiperni kayak gonta ganti yo melakukan. tang tv a sering mau berita ustad sodomi, ustad gini gini, uang yora terus gedein islam, yonya Allah mau ustad itu, yono islam dibajak ekstremis yo muni islam, sekuler yo muni islam, liberal yo muni islam ya islam ya baik baik saja orang no masalah kan biasa maun, orang ini tuh nyu Rien Rosululoh Nurak saya saya tiang niku mau di sisi pi tiang munafik, karena ndak ada cerita pendapatmu memuaskan semua noboh pihak Rosululoh kesayangani Pengiran, niku pun ndak bisa memuaskan semua orang, sehingga orang yang kecewa ya jadi munafik, mau mana Kiai, drimo Presiden, drimo Kapolri, drimo Pangam, nggak bisa, apapun konsepnya itu nggak bisa, mesti ada yang setuju pendekatan ekstremis itu persuasif. sehingga sitok harus tegas. Kalau gak tegas gak bisa membasmi seakar-akarnya. sehingga cari persuasif, nak tegas mereka dendam malah kacau negara. Sing sitok kalau gak tegas mereka ngelamak. Ini kan ora iso sukses. Akhire sing aku sing pimpinan Akhirnya sing gak gak nurut. Akhire ya sing kabupaten gak digugur nurut yang nurut mergo ditepet, tapi terus bali lo sithik. Bali sidik sithik. Masjid ge ngoten sithik. Kiyai Lo nak di muridku ada, di santri gak ada, sing sekayi gak ada. Monokiainiku soanku lo khus, masjid dua penganak no dikir romanten. Jadi dua puluh empat jem full mobil subuh sampai sahur, saking semangat ibadah romanten. Terus ibadah neng dia muntah kok. Ya itu masjid, jadi masjid itu makmur, terbaik masjid makmur, tak samongi. Apa ngarete urai ibadah? Apa jadi satpam regawaiku gak ibadah? Apa nyupir angkot gulen nafkah riba? Tapi ya kok goblok kira karuan aja meniago no karo ide urusan iki kok ya urusane mergo ketamir dadi ben keren pas ketamir mijite rame ngono berarti sing nak mabeike kan kuwe enak pengiran ra iku pengiran kepingine seorang bapak golekna nafkah anake kepingine sekolah ya satpam teko ra teko alasan iktikaf kepingine pengiran yo bis sing tetep jalan dadi wong sing nyetop iku ono bis aja kok mandeg mergo iktikaf yo ben kowe iki dicap karo Padahal dhewe kula nyucap nyocob yo, tapi tetep enggak keturutan Ya kula yang ngerti rai-rai ngono biasa, Tapi sesuai, sesuai sadar dhewe areng ngajak wong dhe ora gelem, sadar. Cukup ngantil dojenengan goso bangku suwe tapi ngandel ngantil ngono. Wong sesat Yamet keto anggere sono sholat jamaah aku ya, jama. ya wis rame cara pangeran. Ora perlu rame banget. Nek nah, rame banget terus bakul penroleran, satpam leran, supir angkot. Leran aku nah, jadi sepele. Dokter leran. Wong ape lara. Ape wong ape lara ape berobat raiso, iso. Nek nah, lorone emergensi stok opel opo minamekum tak opel ya garim. Ajane sembrono leranu maling leran, copet leran, iku ape nek iso ngumpul lho iku. Nah, makanya ngaji gue ngambil uang alim kan karena orang alim tuh yang tahu duduk perkaranya agama seorang lagi yang tahu duduk perkaranya agama nabi tuh kalau ngendikan tuh sampai sohabat tuh nggak bisa menampung kadang menyebut kebaikan satu majelis sampai 63 sampai 70, misalnya nabi ngendikan al imanu ah. iman tuh ada 63, terus nyebut terus pertama ngendikan ala hala ilahi wah tertinggi adalah kalimat tauhid Wahdina terendah dalam menyingkirkan hal-hal yang mengganggu, yang apa? mukmin atau mengganggu jalan. Terus ngedikan seperti itu. sehingga pernah suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid Rasulullah. Lalu ada Rasulullah, Rasulullah itu ngaji di masjid. Nabi kalau ngaji di masjid emang di teras, jadi terbuka. Terus ada pemuda santai dengan santainya, gue pacul, melewati nabi ngaji diliwati. Gue pacul, ya, santai sehingga cerita semua sahabat itu mencibir, celaka betul pemuda itu. Ada rasulullah ngaji tidak ikut, tapi dia berlalu saja bawa janggulnya. Kata nabi, kamu jangan komentar demikian. Jika dia kerja menafkahi ibunya yang lemah atau anaknya yang lemah, dia juga ibadah dan itu juga sunnahku. Hanya sahabat mereka sadar. Jadi untuk meramaikan Islam itu, harus semuanya ngaji di masjid. Sengaja kerja ya Ben? Kerja. Kemudian berada di germo. Orang pengedar narkoba, itu. Aku kerja jual kan, perusakan Jadi sebetulnya, orang itu nggak bisa mengatakan kerja mau pengedar rekan narkoba itu ndak pengrusakan tuh namanya. Tapi kayak adol pentol, terus hal-hal yang halal itu namanya apa? Kerja dan kerja itu ibadah. Efek dari perikiran ulama yang seperti ini, akhirnya masjid daerah ulama itu sepi-sepi. ngomong wano, terus uang uang, ngono ngono apa perlu masjid? Lah, aku kesimpulan ini nah salah. Kalau terus kesimpulannya ngono apa perlu? So, Masuknya orang ngono sing diaktifitas gimana? Nasi ngiri ada gimana? Di bank turun yang ngomong ini ngaduk, aduk ibadah di masjid, aduk jadul turun masjid. Nah kira daerah-daerah tertentu yang agak ulama ini mesti masjidnya sepi, tak jamin. jajal gede gitu loh ini rembang, Maksudnya tambah sepi. Karena ulamae cara berpikir, jauh kerja yo, ya. gak ngernet yo, ya. gak mulang ya, gak ada. Kira-kira masjid itu mas raweh. Iku yang gue golek sing cepet. Tapi kunane kuno, nabi sekalipun itu yang namanya orang yang mendengar tetap ada yang menolak. Konsep perang di luar kota itu kan secara teori militer itu rasional. Bikin kontak ya rasional. Tapi orang yang berpendapat tadi, ya Rasulullah kita di rumah saja. Itu ya gelo. Kayak tadi orang yang ingin memakmurkan masjid kemudian kan saya seperti itu ya gelo. Kalau pikiran saya suatu saat dia sadar, intinya sadar, Terus tersesuaan saya sadar karena ya muridnya ada murid beda angkatan ya, dia semi-semi teman sama setahun ngomongin gini, cowok gue nak panjang seneng mejid tenang, mejid juga jadi problem bagi umat misalnya gini, aja sampe, kenapa orang nyupir angkot demi nakmir no mejid, kenapa orang ratu satpam demi makmir no mejid berarti masjid ini menjadi problem penghalang dari sistem sosial ego. Nah, Gue seneng mejid darani problem Gue seneng mejid dianggap kambing Ya itu sudah, sholat jamaah saja, sholat jamaah di masjid Terus yang nganggur-nganggur ya ke masjid Tapi kalau yang sibuk ke monggo. asal itu halal ya ibadah Nanti kan nabi, setiap aktivitas muslim asal halal itu apa? Ibadah Makanya kita harus, nah tapi kan pendapat seperti ini itu kan Kadang dibantah juga Tapi ke Ramadan, ke setahun pisah, nusok nginara setuju Bukti kalau dia dihadun nafsi tak tes Yowes aku setuju, Sarate ketua takmir tamir raguwe Jadi mencetur rame pas gue rake ketua tamir Isin dene karena dia ingin punya prestasi Berarti sawang wow pas dene ketua tamir Hatun nafsi enggak Hatun nafsi pas dia itu cari jajal pengajian, pengajian sing gede-gede Kok pengurus takmir kok pengen pas era dene tau pengajian Geden Pas gak pengurus tamir terus ada pengajian geden Wow apa rame-rame bareng orangnya sama nah itu ulama itu tukang ngomong seperti itu mungkin menyakitkan tapi ulama itu terus ngomong seperti itu supaya agama ini dibawa berdasar ikhlas bukan hadun nafsi bukan kepentingan pribadi tapi tentu ulama tetap ngomong Itikaf ya sunat baik, kerja ya baik amal lainnya asal baik ya baik ngomong gitu terus tapi kan mangkau akhir ulama karena bagi pengurus masjid baik itu pas romantirnya masjidnya rame bagi yayasan yatim piatu malape yo tidak no yayasan yatim piatu. Bagi KBIA, bagi travel lah malape yo umroh. Ya Di tenan kau raguin. Mana mungkin travel umroh dalil kau nak di duit luwak, no yayasan yatim, no masjid, kak payu travel ini. Tapi dalilnya al umroh ilal umroh kafaroh ton dimabe huma Umroh itu yang mengkafaroi dosa jadi dan itu keresahannya Allah, orang macam-macam pikirannya keresahannya Allah dan baik-baik saja dunia kali ini ya baik-baik saja, Allah ya tenangnya tetap suka. Cuma ulama harus ngomong seperti saya, jadi karena keterbatasan manusia sehingga ya esan yatim biyadu, mesti ngomong. seakan kapal ibadah terbaik yang nyumbang yatim biadu, nanti yang di-travel ibadah terbaik ya sewa nabi umrah, nanti sing ma'ah torekoh ya ibadah terbaik itu torekoh. Dan itu semuanya baik gak masalah kita ada, ndak masalah. Gak masalah. Tapi kalau memaksa orang lain harus seperti itu, dan mengkerdilkan kebenaran hanya surahnya, gambarannya seperti itu, kita sebagai ulama harus melawan. Karena Nabi Dawo kebaikan itu sekian jumlahnya. Terus Nabi menyebut di satu majelis itu 60. Sampai yang diantara yang disebut itu nganti anak sing yang jorok. Wafi buti ahadikum sodakok, kek ngelonibu jamu itu. sampai sabat takok, ya Rasulullah masa urusan itu ibadah. Ayat ahaduna syahwatahu wa wala'elihi adjurun Masa urusan kelon itu. Ganjaran ibadah. Terus, Nabi jawab kata Nabi falawadu akana ali wisrun. Kalau andikan dia meletakkan mental seksnya atau aktivitas seksnya di luar yang halal apakah itu Tidak dosa? Iya ya Rasulullah. Terus kata Nabi wa kadali, begitulah. kalau diletakkan di halal dia juga dapat apa? apa Terakhirnya terakhir Nabi ngendikan takufusyaraqa'in nas fa inna hasad qoton ala nafsik. Jika kamu itikaf di masjid tidak bisa, Adol pentol tidak bisa, jadi sapam tidak bisa, aktivitas sosial yang menguntungkan orang lain tidak orang bisa. Takufusyarroka Yang penting kamu tidak berbuat buruk yang merugikan manusia, sehingga sampai ada riwayat ada orang sufi ibadahnya orang zaman akhir itu tidur, karena anak tidur itu gak wong Iya, paling berjodoh sepeten. <hanti> Tapi kan, yo nyopet, yo orang zina yo orang ayu yo orang nah itu sampai nabi terakhirnya bu dari sekian kebaikan tuh apa gak mungkin kata nabi takufus sarroka anin nas faina hasoda koton mingkaalan nabi, sementing kamu ndak melukai atau merugikan orang apa sehingga misalnya ulama kok ngerti ada orang tidur di rumah, wong ape gak gagu wong orang bejungan mati wong ape saya bajingan meneh. Nah, meneng akhirnya masih orang karena orang bejungan mati kiai nak kiai tenan, ya. saya dia mayatnya itu wong siap buat saya Bajingan sih saya baca nih hati ini kiai naik mati ya ape tunggu serai su pancingan akhir dari pancingan ya wes mati lu sekarang akhiri pancingan uap e tae leh berarti mati ini tapi e maksudnya kiai uap e uap e mati ini uap e uonge <unintelligible> wonge lagi ayo sudah ke swing termasuk tu ape kiai ngomong keberatan ayo uap e ya sesuai senggang betul nih uap itu ilmu jadi, ngaji ilmu itu orang harus punya kesiapan pendapat, meskipun itu kita tidak siap. Pendapat tuh meskipun kamu kadang tidak cocok, bisa saja menurut Islam itu ini lebih apa? Baik, karena tadi kebaikan itu sekian bentuk. Misalkan kebaikan itu sekian apa? Bentuk.